Yang jadi ini harinya cukup banyak orang ya, orang yang paling banyak punya mengunjungi koleksi-koleksi. Nah, koleksi kan terbanyak di saya. Tapi ada juga beberapa orang yang punya koleksi satu dua koleksi. Ada empat di Bapak Dini itu. Di Bapak Dini itu cuma satu kaya. kayaknya? Kayaknya Amir anaknya. Si anak apa cucunya ya? Ayah Diko hmm. ini mengumpulkan kawan Amir. Oh dia beli-beli banknya -beli beli kayaknya. Dia beli-beli dari tempat lain. Dari. Mungkin karena ada beberapa yang waktu itu memang for sale uh, tapi ya ini apa, nggak ini juga ada yang dikamar sih lima lima masuk masih kerja dipakai sama Lisa tur tur ini yang ini yang yang yang, yang dapat recognition kan ini warna black and saya juga dapat kumpulan foto-foto black and white dari lukisan-lukisannya dia, uh, dari ya, dia kan juga nenek saya, tapi dia sepupu sama nenek saya. Saya hmm. dapatnya dari nenek saya langsung. Dan Ini dia, kita putih. ah, putihnya. Hmm. Dan itu juga ada beberapa foto-foto yang menarik. Tapi kita juga nggak tahu fotonya ada di mana. Hmm. Apa lukisannya ada di mana? Wow. Nah, beda -beda. lukisannya udah hilang, nggak hmm. tahu kemana. Hmm. Yang, yang jelas dia tuh kan punya banyak sekali lukisan yang diproduksi karena dia termasuk pelukis yang paling banyak berpameran tahun 50 di Indonesia hmm. jadi nggak nggak ada lukis-lukis Indonesia kayak Afandi, Sujuyono, anggaplah pelukis-pelukis yang belakangan jadi beken hmm. tahun 70an ke atas tahun 50an mereka nggak punya nama hmm. nggak nama seperti dia lah hmm. karena, karena dia diplomat tahu, dia kan iya. dekat sama orang-orang diplomatik dekat sama international nya waktu lukisan-lukisannya banyak sekali dibeli oleh ya entah karena seneng atau karena karena uh, cuman uh, simpati karena orang-orang diplomatik kalau diundang kan pasti beli lukisan lah gitu kan hmm. tapi bukan untuk bukan untuk karena mungkin appreciation terhadap seni jadi waktu mereka mungkin pulang ke Bulgaria pulang ke Afghanistan apa ke mana ke Amerika Selatan ke Eropa kemana dibawa lukisannya nah, tapi ya karena nggak pernah terkenal ya lukisannya mungkin di gudang di mana hmm. mungkin udah turun ke cucu atau anak mereka juga nggak punya nama akhirnya hilang ya begitu aja nah, itu yang kira-kira ada di hitam putih itu yang ada beberapa yang di hitam putih itu hmm. nah juga dia juga bukan pelukis biarpun dia dekat dengan Soekarno dia bukan favoritnya Soekarno gitu dia apa sama sekali tidak disukailah oleh Soekarno karena Soekarno kan nggak nggak ngoleksi lukisannya dia sama sekali hmm. Ya, kalau, kalau Tapi ternyata dia juga bagian dari persagi ya? Dia malah pendiri, so, ya. Ya, ya, pendiri karena kalau dilihat dari segi umur, yeah. dia paling senior. Mm. Dan kalau secara intelektual, dia yang intelektual, gitu loh. Kalau, kalau anggota anggota persa persagi kan orang peseniman yang dari bawah. Kalau dia kan udah keliling dunia, keliling, dia terekspos lah sama <tuh>. sering untuk museum-museum di mana-mana. jadi dia lebih aware terhadap, dan dia benar-benar extraordinary woman. Dia woman yang yang tidak seperti wanita pada umumnya. Nah, ada beberapa wanita zaman itu yang dianggap dari kalangan keluarga mereka yang keluarga saya sebenarnya. Itu ada, dia kan sepupu sama kakek saya. Kakek saya tuh punya tiga saudara perempuan. Ini yang luar biasa, satu jadi... Uh, uh, sekretarisnya Van Mol, um, um, dan, uh, Gubernur jenderal terakhir Indonesia, Belanda di Indonesia, terus yang satunya jadi uh, namanya Jane Wawuruntu, juga dia menjadi representasi Indonesia di uh, PBB sama si ini waktu Amir yeah. ya, yang satunya uh, Tina Wawuruntu, Tina Wawuruntu itu jadi profesor Prancis, bahasa uh, khusus sastraan Prancis per Indonesia pertama di Sorbonne. Dan dia jadi wali kota wanita pertama di Indonesia, di Manado tahun hmm. 50 an nah, Jadi ini tiga wanita ini zaman itu, itu dan mereka nggak tinggalin kawin tuh, jadi hidupnya benar-benar seru lah gitu loh. Waktu itu jadi tempat, tempat center of uh, of culture of sama, ya waktu itu mungkin kalau ada party, ada, ada apa, ada apa, pasti mereka awesome. ada lesson di sana. Nah. Dunia kan masih kecil ya waktu itu. Ya, antara bersaudara ini, gimana salingnya? Jadi si Emeria, kebetulan dia tinggal di Jalan Cendana, nah. Tante Jane, Oma Jane, mestinya saya panggil, tapi saya panggil Tante. Oma Jane ini, dia di Cendana nomor 6. Nah, dia dia di Cendana nomor 4, dia punya rumah. Nah, jadi otomatis uh, Tante Jane atau Oma Jane ini, waktu itu kan dia lebih banyak punya ada punya uang jadi kalau si Emilia itu punya lukisan itu selalu yang yang yang finance tuh si omajin ini dan akhirnya lukisannya itu endap di rumahnya dia semua dipajang sebagai sebagai display gitu loh maka itu waktu omajin meninggal dia kan nggak pernah kawin nggak punya anak segala macam lukisannya dikasih sama bapak saya sama bapak saya karena saya yang paling dekat sama keluarga pelajari um, hubungan dengan keluarga Wawuruntu sejarah keluarga Wawuruntu saya disuruh dikasih di, dikasih ke saya koleksinya jadi sebenarnya saya sendiri juga punya kepentingan sih untuk untuk ya secara historis keluarga juga punya kepentingan untuk supaya lukisan-lukisannya dia ini dikenal gitu karena dia ya dia prominent figure waktu itu bukan hanya sebagai pelukis tapi sebagai wanita Indonesia modern lah waktu itu. Jadi angle-nya kan sebenarnya justru di Indonesia wanita Indonesianya gitu loh. Dan kalau yang ditulis sama Edi lebih banyak terkait dengan dia sebagai pelukis. Tapi sebagai wanita ya karena kita kekurangan rekod akhirnya nggak Perjuangan eh, tahu dia kan. sebagai pelukis wanita ya maksudnya? Iya, perjuangan dia sebagai itu. pelukis wanita pertama. Tapi sebenarnya dia kan juga berperan dalam banyak bidang, dalam hmm. politik, dalam apa. Hmm. Tapi beda, we have a very bad record kan? Kita nggak punya data, data, iya, kayak nggak ketemu juga, saya baca tesisnya ini. Ternyata dia tidak menemukan kenapa dia disebut Princess Tidore. Hmm. dia tidak menemukan sumber yang membaik. Iya, ada. Apakah itu karena dia pernah hmm. orang tuanya pernah menjadi diplomat di sana uh. atau apa? Iya, kalau pernah... saya suspek cuma cuman itu sandiwara. Uh, ya, nah, jadi dia sandiwara, dia make- make it ada sebab. So, Aku pikir itu karena dia pernah, pertama kali karena dia pernah menikah dengan seorang Sultan Tedore. Oh iya. <laughs> Yaitu, gitu, iya. Aku tuh tak pikir waktu itu gitu ah, tapi. tapi ternyata sepertinya tidak. Karena nggak ada recordnya juga hmm. gitu loh. Tapi dia itu waktu... Uh, itu dulu, Emeria Sunasa ini kan dipakai sebagai nama, nama dia kan sebenarnya bukan, bukan Emilia Sunasa. Iya, iya, iya. Namanya kan uh, uh, uh, apa Maria uh, Parera. Parera itu nama marganya, saya oh, iya. duduk-duduk nah, terus, ya aku pikir karena dia itu ngomong soal, aduh, kalau dia sebenarnya ada hubungannya kemana ya, sebab ada kemungkinan dia pernah nikah lah, paling maksudnya, karena belakangan dia kan mewakresentasikan Indonesia waktu kerusutan uh, kembali Irian Barat di PBB nah. dan dia juga banyak pakai board sih pada waktu zaman itu mungkin kanvas sudah nggak selalu gampang tapi oh iya, kita terus kan nah tapi untungnya untungnya board waktu zaman yeah. segitu masih bagus kalau gitu. ini kanvas tapi saya tempel yang tadi agak agak kemakannya, malah ini kan tahun 48 Ini yang ada. Hmm. Ingin bikin deal sama si Amir sama Biantoro uh, ya. Uh, maunya saya sih, oke okay lah, kamu kan nggak mau nggak punya funding untuk untuk karena idealisme atau karena kebangsaan atau karena wanita. Jadi saya waktu itu senang trade aja, kamu jual bisa karyanya. Ya, jual karyanya, keuntungannya kita pakai untuk saya Bukan bisa bukunya. pakai untuk bikin buku uangnya Bukan. kan gitu. Tetapi ya, ya waktu itu gimana ya, nggak tahu juga sih nggak jalan gitu. Udah lama belum sih itu, bang? Ya udah lama juga. Pada akhirnya waktu itu kira-kira tahun 2000-an perpenahan gitu 2005, 10, 10, 10, 10 tahun. Hah? Yang terus akhirnya kebetulan jalan-jalan ke tempat saya ngeframe ada tukang ngeframe namanya ya di, di Jogja, oh, iya. Pak Ahok Dia kan ngeframe nah, semua, nge semua orang nah, Terus dia datang Waktu langsung. itu Pak Hongjin datang dia lagi ngeframein lukisan, datang ke tempatnya Dia kaget, "Loh, kok ini ada lukisan siapa ini? Oh, lukisan Emilia, wah oh, kaget ya kan, kok ada sebanyak ini." <laughs> Akhir, akhirnya dia cari-cari akhirnya sampai ketemu sama saya terus dia yang insis waktu itu karena dia merasa dia itu belum lengkap sebagai kolektor lukisan di Indonesia kalau dia belum punya lukisannya Emiria dan satu-satunya nggak belum punya dia terus dia beli dari saya dua oh, gitu. dia beli dua dari seri yang wanita dia ada dua nih ada tiga wanita yang dua dibeli dia kalau asal wanita wanitas tasnya apa yang satunya yang dua itu ada kok fotonya semua bisa dilihat di sini ada yang di sini ada yang yang Nah ini kalau yang yang yang gini-gini yang black and white ini kan saya black and white ini foto Nah ini dua ya. ini karirnya, mungkin, ya. yang diakhirnya. Nah ya, ini Pak Dali. Ukurannya beda ya? ukuran-ukurannya kira-kira segini juga kok, nggak jauh-jauh dari ini. Tapi saya ada beberapa lukisan dia yang waktu saya masih kecil, saya kan mengunjungi rumahnya eh, si Tante ini, itu sampai sekarang saya masih ingat di memori saya, luar biasa, tapi lukisannya saya nggak tahu di mana. Masya Allah saya memeriksa, bagus banget di sana. Ada lebih kok ada yang, angklung. Ini angklung ini pemain angklung juga menjadi satu karya yang sama yang tadi di sana yang pasar itu yang dapat penghargaan pemerintahan Jepang. Pinggir jalan, terus semua bentuknya hanya foto black and white. Ya mestinya kalian nih yang wanita-wanita Indonesia yang se sekarang kalau kalian mau ngangkat kita harus bikin strategi gimana dulu kan ada rencana wacana dengan misalnya Kali siapa wanita-wanita lah gimana gitu sama yang petani kita semuanya itu siapa